Halo guys, selamat datang lagi di channel Jendela Tekno, channel kesayangan kamu yang akan membahas tentang teknologi terkini. Oke okay guys, kali ini kita akan membahas tentang HP terbaru dari Vivo yaitu Vivo V21, bagaimana spesifikasi dan harganya. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa memberikan video-video teknologi yang bermanfaat. Sesuai rumor yang sebelumnya sempat beredar, Vivo V21 akhirnya benar-benar akan hadir di pasar Indonesia. Sebagai varian terbaru dari Vivo V series, kabarnya harga Vivo V21 akan ada di angka lima 5 jutaan. Bagaimana spesifikasinya? Vivo V21 telah dirilis secara global pada akhir April lalu. Kini, Vivo Indonesia telah memastikan bahwa Vivo V21 akan hadir di tanah air pada tanggal 24 Mei mendatang. Halam profil Vivo V21 pun saat ini sudah muncul di situs resmi Vivo Indonesia. Salah satu fitur unggulan yang dibawa adalah dual optical image stabilization (OIS) pada kamera belakang sekaligus kamera selfie. Fitur ini juga yang sepertinya membuat harga Vivo V21 cukup tinggi di kelasnya. Mekanisme stabilisasi gambar ini dijamin akan menghasilkan potret dengan kualitas terbaik. Secara teknis, OIS bekerja dengan mengatur jalur masuk cahaya ke sensor kamera, menghasilkan foto dan video yang lebih jernih dan tajam bahkan di tempat minim cahaya. Sensor 64MP akan menjadi andalan di bagian belakang, lengkap dengan sensor ultrawide 8MP dan makro 2MP. Tidak mau kalah, tersedia sensor 44MP untuk kebutuhan selfie. Menariknya, Vivo 21 juga menyediakan fitur Spotlight Selfie berupa sepasang LED flash di bagian depan untuk memaksimalkan hasil selfie. Tidak perlu khawatir soal penyimpanan, Vivo V21 hadir dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB. Jika terasa kurang, Slot Microsoft juga tersedia untuk ekspansi penyimpanan. Layar AMOLED 6,44 inci dengan resolusi maksimal 1080 x 2400 px siap menyajikan grafis tajam. Semua fitur akan mendapat dukungan daya dari baterai 4000 mAh jam, lengkap dengan fast charging 33W yang diklaim mampu mengisi 63% ini dalam waktu 30 menit. FIFO V21 juga akan menjadi HP dengan dukungan jaringan internet 5G terbaru di Indonesia berkat dukungan chipset Mediatek Dimensity 800U 5G. Dengan ini jaringan 5G di Indonesia diharapkan bisa segera meluas. Soal harga, dikutip dari GSM Arena, harga FIFO V21 ada kisaran 300 euro atau sekitar 5 jutaan. Jika melihat spesifikasinya, rasanya harga FIFO V21 tersebut cukup wajar. Untuk kepastiannya, mari kita nantikan saja tanggal 24 Mei nanti. Spesifikasi dan harga Vivo k 21. Bodi dimensi 159,7 x 73,9 x 7,3 x mm. Bobot 176 gram. Layar 6,44 inci. 1080 x 2400 piksel. AMOLED 90 Hz. Chipset dan OS MediaTek Dimensity 805G. GPU Mali-G57, Android 11, Kuntas 11.1, Memori 8GB RAM plus 128GB ROM. Kamera utama triple camera 64MP, f1.8, 26mm, wide 8MP, f2.2, 120 derajat, 16mm, ultrawide 2MP, f2.4, macro, Perekaman video hingga 4K at 3.0 Kamera depan single kamera 44 MP, F2.0 wide. Rekaman video hingga 4K 30 fps. Baterai 4000 mAh. Jam. Fast charging 33W. Fitur dual SIM, USB Type C, internet 5G, fingerprint dalam layar, dual OIS kamera, spotlight selfie. Harga sekitar 300 Euro 5 jutaan.